Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ahmad 81. Di video kali ini saya berada di kebun tomat ya. Alhamdulillah ya tomat saya sudah berbuah ya. Alhamdulillah. Apa kabar para sahabatku semua, youtuber? Semoga kalian semua baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal 'Alamin. Untuk video kali ini, saya hanya ingin melihat-lihat, ya, melihat hasil kerja saya selama ini. Oke, mari kita ikuti atau melihat nah, pohon tomat saya Nih hampir sama tinggian <laughs> ah, tomat ya daripada saya <laughs> alhamdulillah puji syukur ini hasil jerih saya hasil jerih payah saya di mana ini musim penghujan ya, susah banget untuk musim penghujan itu apa Tantangannya luar biasa. Ini cabenya udah mulai tua. Alhamdulillah. Kan? Buat para sahabat yang pengen menanam tomat atau cabe, silahkan monggo konsultasi sama saya jika ada yang minat tapi. wow sampai patah nih bos lihat look patah bos wow berarti beban ini berat banget ya mungkin ya <laughs> Alhamdulillah ya betul ya Super, wow. super bos. Ya. Ada ulatnya nih. ini yang makan biji tomat ya, biji lagi buah ini. keserangan penyakit. Wow, wow, luar biasa. Tomatnya ada yang meriang juga. Ini sudah metik buah pertama kemarin ini. Ya, alhamdulillah sih dapat dua kilo. maha tinggi ya. Salah sesuatu itu memang butuh proses Dari awal sampai pertengahan sampai akhir Semua membutuhkan proses yang panjang Butuh kesabaran Butuh petelitian, kehati-hatian Dalam menempatkan atau memberikan insek. harus sama dalam atau bijak dalam perawatan karena perawatan yang galubalan pun akan tidak, uh, tidak membuahkan hasil yang bagus mantap bos wow. lihat bos bunganya Wow, Mas Sambang hmm, Buahnya besar-besar Wow, tinggi Tingginya kayak saya ini siapa yang tanaman sesi dua ini mantap banget ya ini alhamdulillah sih perjuangannya itu sangat wow luar biasa hujan yang tiap hari mengguyur membuat tanaman itu apa ya jadi mana ya stress mungkin ya ini tadinya nih, banyak rumput ini ini Alhamdulillah sudah saya bersihkan ini semua butuh kesabaran ekstra tidak ada yang instan semua harus proses dalam segala bidang apapun baik itu pengusaha atau pedagang apapun jenis pekerjaannya atau optimis untuk harga tomat sendiri kemarin saya jual 1 kilo 8 ribu tingkat warung ya kita sama dipasar. di pasar di pasar biasanya itu harga final itu biasanya eh, berapa dua belas ribu cairan pasar semua butuh apa ya untung juga Karena tadi perjumpaan kita untuk kali ini semoga menjadi inspirasi untuk kita semua dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas. Salam sehat, salam petani milenial. Bye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.